Halo teman-teman kreatif -teman, channel video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara pemasangan lampu LED di grill depan Xenia ya Oke sebelum kita lanjut pemasangan jangan lupa mohon dibantu like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Oke teman-teman ini saya beli lampu LED DRL murah banget ya harganya cuma 3500 rupiah sudah dapat satu set satu set ini satu bungkus isi dua lampu ya lampu LED ini saya beli tiga warna banyak banget beli tiga warna beli warna merah putih dan warna es blue sebenarnya lampu ini e, untuk dipasang di depan bumper ya biasanya untuk sebagai lampu penanda lampu penanda siang hari Tapi kali ini saya akan coba pasang di grill depan sebagai penerang lampu, sebagai hiasan juga ya. Nah, saya akan pasang di sini. Nanti cahayanya akan terlihat dari depan sini. Saya akan pasang warna yang es blue ya, biar keren. Nah, jadi coba kita pasang nanti, pasang di sini. Langsung aja kita eksekusi, kita pasang ya, teman-teman. Model lampunya seperti ini mungkin teman-teman juga sering lihat ya, kecil tapi uh, warna dan nyalanya terang banget. Nah, ini kabelnya pendek, jadi saya sambungkan. Ini sudah saya sambungkan ya, warna kabel saya punya kabel warna merah dan kuning ya, nah nanti kita akan sambung langsung ke lampu senja kabel yang warna merah yang saya tambahkan ini nanti kita sambung ke negatif lampu senja ya Nah yang warna merah ini ke negatif lampu senja lalu yang kabel warna kuning ini ke positif lampu senja ya jadi langsung kita sambungkan aja teman-teman nanti <tuh> oke okay. Nah, ini sudah saya copot lampu senjanya seperti ini ada ya, lampu senja ada kabel hijau dan putih nah, seperti biasa kabel putih adalah kabel negatif karena yang warna, warna terang kabel warna terang biasanya positif dan yang warna gelap warna negatif ini seperti ini contohnya eh, kita buka sedikit ini sudah saya buka sedikit ya karena sebelumnya sudah pasang DVD yang sebelumnya pasang lampu alis yaitu kabel lampu alis sekarang langsung aja kita sambungkan lewat sini Untuk lampu ini Lampu grillnya Ya teman-teman kita mulai sambungkan aja ya Cara penyambungan juga mudah banget ya Teman-teman langsung aja disambungkan nah, Seperti ini langsung disambungkan aja sudah selesai penyambungan kabel ya teman-teman. Ini yang merah saya sambungkan kabel yang merah saya sambungkan ke warna kabel warna hijau lampu senja yaitu negatif dan yang warna kuning saya sambungkan ke kabel warna putih yaitu positifnya lampu senja ya. Dan jangan lupa teman-teman setelah ini nanti kita isolasi ya tapi sebelumnya kita cek dulu. Nah, teman-teman ini nyala ya berarti berhasil cara penyambungan kabelnya keren ya warna ice blue nih nih warna ice blue nih kalau di gelap ya karena siang hari nih belum kelihatan oke udah kita cek udah nyala cara penyambungnya sudah benar berarti uh, sekarang kita uh, tutup dengan isolasi ya isolasi hitam kita tutup semua sambungan kabelnya yang dari dlr tambahan kabel nih kita sambung dulu Dan yang di sini juga kita isolasi semua, ya. Kita tutup semua biar rapi, biar aman, ya, teman-teman. oke teman-teman sudah selesai kita isolasi ya seperti ini nanti kabel yang merah merah sama kuning juga kita isolasi semua cek lagi uh, nih nyala ya nanti uh, ini juga lampu senja nyala udah siap kita pasang kembali kita kembalikan ke rumahnya <laughs> nanti kabel yang merah kuning ini sepanjangan ini kita tutup juga dengan isolasi uh, isolasi hitam ya biar rapi. Terlihat rapi dan aman. <tuh> Oke, okay, teman-teman, ini lampu senja dan lampu uh, sen juga kita pasang ya. Jadi kalau copot satu, copot semua ini karena kabelnya juga uh, penyambungan jadi satu. Di video sebelumnya kita pasang lampu alis ya. Nah seperti ini teman-teman ya, sudah saya tutup kabelnya dengan isolasi warna hitam biar rapih biar aman. <tuh> Jadi lampunya siap kita pasang di grill depannya Oke caranya mudah banget. Ini dari kapnya sudah saya buka ya. Kita masukkan dari bawah lewat lubang ini lewat selas selas sini nah, seperti ini lalu kita tarik pelan nah seperti itu teman-teman sudah masuk ya nah, nanti kita masukkan dari grillnya ini sudah saya buka sih grillnya eh, tinggal kita masukkan aja kabelnya nah, sudah saya bukain semua kunciannya <tuh> tinggal kita masukin kabelnya aja ya nah kita masukin seperti ini nah seperti ini ya teman-teman caranya kabelnya tinggal dimasukkan aja di sela-sela grill yang sudah saya buka uh, kunciatnya ini saya akan pasang di sini uh, karena cahayanya lebih bagus ya uh, sebelumnya juga saya udah coba pasang di bagian dalam sini nah bagian bawah sini tapi cahayanya uh, tampak depan itu terlalu terang makanya saya pilih pasang di sini aja nah di bagian dalam sini nih yang rencana sebelumnya saya akan pasang tapi ternyata cahayanya terang banget uh, dan uh, kurang bagus ya kalau untuk grid ini yang terlalu terang itu kurang bagus juga sih biar samar-samar aja biar romantis gitu ya oke okay, teman-teman pasang di sini uh, nanti uh, apa double tipnya kita buka yang di ujung-ujungnya aja sedangkan tengahnya uh, saya biarkan uh, sebagai biar aman ya uh, dari air walaupun sebenarnya lampunya ini sudah waterproof uh, kita tempel aja yang di ujung-ujung ini aja Oke okay, teman-teman uh, kita saya sudah pasangkan kita lihat ya hasilnya seperti apa sebelumnya kita pasang dulu deh <tuh> kita pasang dulu semua klip-klipnya supaya tidak lupa nah seperti ini teman-teman hasilnya itu sudah kelihatan ya warna Ice Blue nih terlihat sudah warna Ice Blue nya di siang hari kita coba nanti cek malam hari ya Oke seperti ini teman-teman penampakannya keren banget ya guys Wow Oke okay, teman-teman itu dia tutorial yang bisa saya share kepada semua teman-teman bagaimana cara mudah memasang lampu uh, grill di bemper depan ya uh, mobil mobil jenis apapun nah, sebagai contoh ini mobil Xenia ya tapi untuk mobil yang lain juga mungkin caranya sama seperti ini juga oke teman teman sampai di sini dulu video tutorial kali ini kita akan bertemu lagi ke video tutorial yang lainnya terima kasih sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan salam kreatif